pertama kita buka Google Chrome masuk ke studio kamu maaf lama banget Klik setelan di kiri pojok bawah. Klik channel. Klik setelan lanjutan. Scroll ke bawah sampai ketemu fitur klip. Kita bisa aktifkan atau menonaktifkan fitur klip itu. Jika udah selesai, klik simpan. Coba kita tes apakah fitur klip udah muncul atau belum. Maaf saya ganti akun dulu. Kita cek, apakah udah muncul. Wow, udah muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.